Wow wow, wow, wow, wow, apa ini teman-teman? Wah, kok warna-warni ya Oke, sebelum lanjut teman-teman subscribe dulu ya Oke, terima kasih teman-teman Ada air juga teman-teman Wow Enaknya, kita bersihkan saja mainannya ya teman-teman ya Wah, wow, mainannya banyak teman-teman ya Macem-macem sepertinya Oke, kita bersihkan teman-teman Wow, motor balap warna merah teman-teman keren-keren wah, wah, wah, wah. yang mana lagi yang kita bersihkan teman-teman yang mana ya yang kita bersihkan oh ini aja teman-teman mantul mantap betul wow mobil tanki teman-teman keren Biar teman-teman. ambil chip teman-teman, keren. mobil molen teman teman mobil ambulan Wow, slender teman-teman Oh, mobil klasik. Wow, mobil polisi teman-teman. Wah, wah, wah, wah. Mobil jeep keren sekali, teman-teman!